Hai, jangan lupa klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Joker itu terlahir dari orang baik, tapi saat memulai hidup barunya, dia serasa tersakiti. Karena tidak kuat dengan situasi tersebut, maka Joker yang awalnya baik menjadi jahat. Menjadi pembunuh player noob sampai boyah. Wow, aku ingin jadi joker. Wow, hahaha. <tuk> Lu sehat, kak? Wow, bulu-bulu-bulu-bulu-bulu. Anda sehat, kak? Baca sampai selesai Tolong aku perpikir bahwa hidupku adalah sebuah tragedi. Tapi sekarang aku sadar, ternyata hidupku adalah komedi. Oh, Joker gak jahat ya? Gak.